Baiklah para sahabat lesler, dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru para sahabat ya Sebelumnya kita ke unggahan dan kegiatan pertama Ada info bahagia dari Bang Aril dia akun pribadinya mengunggah sebuah info spesial untuk kita semua Para fans wajib untuk menyaksikan acara Poles para sahabat ya Di aplikasi video Tentunya dukung terus untuk karya-karya dari Dela kita Ada sebuah kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Pang Ariel Bismillah Lesti Lovers Di episode pole Spesial hari ini Dedek akan berbagi pengalaman lucu bersama sosok spesial yang selalu menemani Dedek dalam menempuh manis, asam, dan pahitnya kehidupan Beliau juga yang menjadi teman sahabat dan paling tahu isi hati dede, Ya betul dia adalah ayah kejorang Jadi jangan sampai ke skipoles kepoin lesti hari ini Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat eksklusif di video persahabat ya Dukung terus kali ini episodenya spesial banget soal ayah kejorang mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia dari idola kesayangan kita dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah kabar yang manunggahan spesial dari akun Leslar underscore sporting ya mengunggah sebuah video pendek Rizky bilas sedang kolep bersama Kak Windy ya di sini kita lihat ayo Kak keluarin lagi ada sebuah komentar persahabat ya Dibunan foto video Leslar kemarin Tentunya banyak sekali Persahabat ya, hingga Ponsingan foto-foto cute dari idola Kesayangan kita Dan berikutnya kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial Ini ke fashionnya Dedek di dulu Persahabat ya, luar biasa Kita lihat di sini ada Sepatu yang dipakai Dedek kemarin Ketika tentunya Motoran bersama Bila Dan ada biransi juga Persahabat ya Perhatikan, tentunya harganya bukan naik mahalnya para sahabat, Ya, di situ di harga, tentunya tertera seharga 13.486.443 486.443 rupiah. Fantastis, para sahabat, Ya, harga sepatu dari Dedek Lesti luar biasa. Mudah-mudahan, tentunya selalu diberikan keberkahan. Untuk idola kesayangan kita, Amin, robbal Alamin. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial juga dari Bang Derry, persahabat ya, yang mengunggah sebuah postingan kartu kredit persahabat ya, milik Rizky bilat Ada sebuah kalimat caption panjang juga yang dituliskan. Aduh baik banget sih Rizky Bilar terakhirnya nggak tanggung-tanggung Disuruh bawa kartu calon suamimu mantap Et Lesti Kejora Buat jajan sama buat main iko ikoyan kali ya Haha Bilar yang transfer waka-waka mantap Makasih bi murah rezeki Itulah kalimat caption yang dituliskan bersahabat ya nggak tanggung-tanggung Tentunya langsung dikasih kartunya persahabat ya untuk jajan kata Bang Bilar. Luar biasa sebaik ini persahabat ya idola kita. Mudah-mudahan rezekinya selalu bertambah dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Unggahan tersebut juga telah di-repost kembali oleh akun Instagram sendal putih underscore Bilar. Kalimat kasan juga yang dituliskan. Masya Allah berkah terus ya Kak Rizky Bilar. Semoga Allah Subhanahu SWT memberikan. Kelancaran rezekinya Luar biasa sahabat ya Doakan yang terbaik Untuk Lesti dan Bilar Mudah-mudahan selalu menjadi sosok Inspirasi untuk kita semua dan kita lihat juga para sahabat ya, dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan yang sangat positif dari fans. Salah satunya ada komentar dari akun Soraya Balkis 4, mengatakan dalam kolom komentar Alhamdulillah. Amin rezeki tidak akan berkurang walaupun sering memberi dan bersedekah tapi semakin bertambah. Luar biasa para sahabat ya, ini adalah salah satu contoh yang baik kita tiru. Dari Rizky Bilar Berikutnya kita lihat ada sebuah unggah spesial kembali dari ANTV yang mengingatkan Kembali untuk kita semua Bahwa acara cinta abadi Leslar menuju pelaminan Leslar spesial pengajian Dan upacara adat akan Segera hadir di ANTV Live para sahabat ya Ada kalimat info juga lewat Caption dituliskan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 Jangan sampai ketinggalan cinta abadi Leslar menuju pelaminan spesial pengajian dan upacara adat segera hanya di Antv masih segera persahabatnya. tidak lama lagi pastinya akan tentunya kita saksikan bersama-sama acara paling bahagia dari idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya guunggan berikutnya ada kabar terbaru soal Rizky pilar sore hari ini dari Bang Ariel mengunggah sebuah postingan terbaru persahabat ya. Bang Bilar sedang di lokasi syuting tentunya mudah-mudahan hari ini selalu diberikan kelancaran dan kesehatan buat sang idola kita bismillah semoga lancar selalu amin itulah kalimat caption yang dituliskan oleh bang Aril, sahabat ya tunggu saja mudah-mudahan ada kejutan cidukan vitamin hari ini tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari lesti dan rizki bilar ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang ucapkan terima kasih wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh